Sahabat dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam bediler berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Eiffel, Kediri, Jawa Timur. Oke, Sahabat Bedilir dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sahabat bediler Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin Sabu Click Fusion yang lagi ready stock di Jaya Eiffel. Nah, kali ini saya akan mengulas secara full set ya Sahabat Bedilir. Jadi di samping saya ini sudah ada berbagai varian popor Sabu Click yaitu yang paling atas ini yaitu ada senapan, subuk, klik 2565 dengan popor klasik coklat, kemudian yang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 satu-satu dari senapan subuklik yang lagi ready stock ya, eh, di Jaya yang pertama yaitu ada senapan angin sub fusion 2565 dengan popor klasik coklat ya sahabat bediler jadi untuk senapan angin ini saya padukan dengan teleskop spike mildot 312 kali 40 nah, jadi seperti ini ya sahabat pediler untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling bestseller di Jaya rifle selain memiliki harga yang sangat murah dan sangat terjangkau senapan angin ini pun juga sangat cocok sekali digunakan bagi sahabat bediler yang masih pemula karena untuk penggunaannya pun sangat mudah dan simple ya Sahabat Bediler, dan untuk pengisian anginnya, ini menggunakan sistem pompa manual ataupun menggunakan sistem pompa uklik, ya. Sahabat Bediler, jadi untuk minimal pompanya ini bisa mencapai 7 kali, dan untuk maksimal pompanya bisa mencapai 20 kali. Nah, jadi ini semakin banyak pompa yang dihasilkan dari senapan sub fusion ini, maka semakin besar pula untuk hasil tembakannya, ya, Sahabat Bediler. Nah, kemudian untuk varian popornya, ini berwarna klasik coklat krem ya sahabat Jadi ada sedikit ukiran-ukiran di popornya ya sahabat bediler oke lanjut kita akan mengulas spesifikasi singkat dari teleskop ini ya sahabat bediler jadi ini teleskopnya ada teleskop spike mil dot 312 kali 40 AOL ya sahabat bediler jadi teleskop ini sangat membantu dalam membidik sasaran jarak jauh hingga jarak 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler nah tentunya untuk teleskop ini pun juga sangat cocok sekali digunakan di berbagai jenis senapan angin mulai dari uklik Jeluk dan juga PCP ya sahabat bediler nah jadi seperti ini untuk tampilannya jika dipadukan dengan teleskop spike mill dot nah untuk tampilannya semakin elegan dan cakep banget ya sahabat bediler oke kita lanjut ke senapan angin yang kedua nah ini saya taruh dulu Oke lanjut untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin subfusion 2565 dengan popor magnum hitam krom ya sahabat bediler. Kali ini untuk senapannya saya padukan dengan teleskop predator 39 kali 40 Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilannya jika dipadukan dengan teleskop predator anti getar. Nah kali ini saya akan mengulas teleskopnya saja karena untuk senapan anginnya untuk spesifikasinya juga sama seperti ulasan yang sebelumnya ya sahabat bedir jadi yang menjadi pembeda antara senapannya itu hanya terletak pada bagian popornya saja ya sahabat bedir kalau yang pertama tadi yaitu untuk popornya bervariasi klasik coklat dan yang saya bawa ini yaitu ada popor magnum hitam krom nah, jadi ini saya hanya mengulas dari teleskopnya aja jadi yang saya bawa ini ada teleskop predator anti getar yaitu 39 kali 40 nah teleskop predator ini sangat membantu bagi sahabat bedera yang membidik jarak jauh hingga jarak 40 sampai dengan 50 meter dan untuk dan untuk teleskop ini pun juga sangat cocok sekali digunakan untuk berburu di berbagai medan ya sahabat bedera jadi bisa di medan indoor maupun di medan outdoor dan tentunya untuk teleskop ini juga sangat cocok digunakan untuk di berbagai jenis senapan angin mulai dari uklik, gejluk dan juga PCP ya sahabat bediler nah oke okay, sahabat berdealer ini saya taruh terlebih dahulu ya Oke sahabat bedil yang terakhir untuk harga dari senapan-senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah yaitu dibanderol dengan harga Rp1.125.000 Sahabat bedil sudah mendapatkan senapan angin sub-Uklik terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Airifold Nah untuk harga yang secara full setnya nantinya bisa langsung ditanyakan ke admin Jaya Airifol dan untuk informasi pembeliannya akan saya taruhkan di kolom deskripsi di bawah ini ya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 video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Arrival. Oke sahabat video terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bedilet.